Ada ini nggak lor breket ya lor breket, lor bracket dulu, lor bracket Oke okay, lor bracket guys ya, kita berjuang lagi guys dari bawah guys. Ayo. Regen nggak boleh nggak boleh. Oke okay, kita lor bracket guys. Lowernya dulu apa upper dulu nih yang lain? Lower dulu. Oke nah. oke. Okay, okay. Dan serca terakhir guys diantar ya. guys serca terakhir dia. <laughs> gak boleh regen ya <laughs> guys ya. Oke okay, ini dia guys ya. <laughs> lagi kita on keyboard guys. Da, guys, ya. <coughs> kita lihat capai juara empat guys. Kita sistem empel apa gimana oh, nih? Sistem empel apa langsung nih? Ada apa berdekat nggak nih? Apa langsung grand final tuh lo berdua? Eh enggak ya? Bebas. Nah pokoknya ini kalah pulang guys. Luar bracket guys. Luar yeah, yeah, naik. Yeah, like... Abis ini lo berdua berarti yang menang grand final. Lu yang menang. Yang menang lawan dance dulu nggak sih? Yang luang yang lu berdua menang boleh boleh, abis ini yeah. abis ini lawan dat lagi yang menang iya yeah. oh iya cowok baru gue lawan rian yang kalah baru itu yang lawan di bawah boleh boleh boleh lambar ya berarti lower masih bisa juara ya guys Yo, Antai, iya, santai, iya. santai lower masih bisa juara ya juara ini guys Antai, eh. santai santai <laughs> okay, bro okay. ayo boy langsung loot sini boy ini Boy, langsung ganti skin kof anjing gue aja nggak ada skin nih Eh pakai skin gua andalan anjing. <laughs> langsung Kita harus aja guys ya, enggak pakai lama guys. Akut banget sih Kiboy guys anjing. Lu pakai movement speed enggak di si itu di enggak kan? Enggak. Yo, <tulis> iya. Dia beli armor dulu persayapannya dia. Bukanlah oh, cara ya. menyakiti seseorang. ada di char. Si Kiboy. Oh, mati dong. Keras, Jin. Ini cok baru buy what mendengarkan <tis> susah, susah banget ya. dari info info. Kedua tim Mengeluarkan stiker andalannya masing-masing tolong. Hey, oh. <laughs> Semua orang harus mulai dari suatu tempat. Sorry mengenal diri sendiri adalah hal yang paling buruk. Bangsat gak dapat satu gua. Bangsat gua. dibodohin sama Kibo ini. Ampun boy, ampun boy. Ah. <tuh iki> <Actual android> <tuh fisik outro> Ah udah you. udah guys udah bye. Uh, uh, <laughs> <you>. <laughs> Tidak diri sendiri. mainin di cok. Uh, uh, uh, Info spell dulu dong. Uh, uh. guys, dia ada Pengetahuan Busuk guys, busuk-busuk bayon-bayon busuk. gini busuk-busuk. Gue. Uh. Wah, langsung dipelikerin gitu anjing. Ya. Belum, belum kalah, kalah ya. Oke, okay, masih belum ada kesempatan. kesempatan. Ini sih terlalu strong, guys. Mending lawan Rian, cok. <laughs> Sorry. Uh. Bukan main ceret. Nuk timun, guys, anjing. Perbedaan, ya yeah, guys. Ya, perbedaan, yeah, ya guys. Ya, perbedaan umur Tidak, ini, gus punya cok. Oh, dia ngepur nih, ngepur nih, kapur mati, belum mati ngepur, ngepur, ngepur. Gue ngepur, ngepur, ngepur. Gue ngepur, Gue sange sange ngepur. Gue Gak ada bunyinya cok muncok muncoknya <laughs> ini, ini nih guys Tindu bukanlah cara menyakiti seseorang, tetapi sebuah perintah. dapat kill guys. kemudian dapet freddy next sih hati-hati sini ya nah ini udah menit 5 ya bro hati-hati ya Jadi gusian ngekill kali sekali back stronger <tose> <tose> fokus amat udah guys lower bracket pulang cow ini pulang nado guys kalo kalah <tose> <tose> <tose> <tose> okay, duitnya udah sama guys kecepatan menentukan pemenang. Berikutnya ada sudah ya, nih guys. Lu udah flicker ya? Bahaya guys ini guys. fake info guys. fake cuy. ada, boy ayo maju, boy. <skull ket> Anda, gue, maju, nih gua dikit. Pusap dulu, boy. Push up, yeah. push up dulu, boy. Push up dulu ya. <laughs> ya. pesak lah ya anjir pesak beneran kok hehehe <laughs> udah mah anjir joko bulat semua <laughs> orang harus mulai dari suatu tempat sekarang udah ngalah gak sih yang mati kalah sih guys ayo boi maju dong boy gelut boy. lu gua di depan lu nih <laughs> Hai, buset hai, montoknya hai, tuh iya cok hai, hai, Ngentut hai, kayak di hai, BON gitu loh guys sama anak hai, guys guys, <laughs> guys kita berjuang dari lower bracket guys langsung lah ya kita berjuang dari lower bracket hai, kalau yang ini super cok super ayo ayo langsung dance dulu